ini baru pertama kali saya ke lupan ini beneran lu, jangan lupa di subrek ya iya entar, makasihkan ya, wow. ya, lu atas Amin ya Allah. Amin. berdoa berdoa amin. Berdoa Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan kita happy. Udah sedikit, ya. Hai, sekarang kita udah sampai ke di Dupa. Di Ancol ya. Semuanya siap-siap dulu kita mau persiapan untuk ke, menuju ke Dupan. Ya. sekarang kita mau dulu Alah, kita ma ma Gak. berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita lancar. mau Jadi ngobrol ya. baik dokumentasi, Bim nggak pelingin banget bisa lo ayo melingkar, dong. Ayah, melingkar. Oh. mobil yuk Eh cepet lagi bikin bahaya nih dekorakora. kalau terus melingkar dia malah ini lo Ini enggak ini nggak bulat. enggak Begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini hari yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu kita apa ya refresh refresh untuk dan juga menutup program di kuartal ini. Jadi sebelum kita masuk kita berdoa dulu terlebih dahulu semoga sam kamu sedih-sedihan orang kau pengen berdoa agar selamat tuh sedih ini kacamata mahal nih? iya kerjaan di endorse juga sama yang tua ini mau berdoa apa mau bikin kacamata iya mata yang putra aku ini ini apa ini apa ini kita berdoa semoga hari ini diberikan kesehatan. Amin. Amin. Semua happy. Amin. Penat-penat di kerjaan hilang semua. Amin. Masalah ya Allah. Allah, di luaran sana ya selesai semua. Amin. Amin. Pokoknya sampai tujuan dan kita kembali fresh bisa menampung pekerjaan yang baru yang lebih berkah lagi. Amin. Amin. Amin. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih nanti kita masuk tetap tertib. nanti uh, gue sama Tito yang akan uh, absen satu persatu karena itu per, uh, per person per barcode jadi nanti dilihat dulu dan nanti uh, Heru mana oh ini dia jadi tadi gak tolong sebelah gue kayak Kak nanti Kak Heru duluan katakan yang annual kan udah booking kan nanti di di dikeluarin etiketnya Kak Heru masuk duluan biar yang lain Pulang, pulang, <laughs> Dia bersih-bersih Iya. -bersih ya. <laughs> <laughs> ini. <laughs> <laughs> <Ego, laughs> baru ngondek udah? itu masuk semua jangan ada yang mencar dulu Henny, Martin, gue begal nih anjing masuk, nanti ada akan ada post atau titik kita mungkin uh, bisa lepas di sana sekitar jam 12-an. Di sana nanti balik lagi ke titik kumpulnya itu sekitar jam 15.30. berapa tadi? Jam 15.30. Kalau mau mencar, kalau nggak mencar ya, berarti pokoknya nanti jam 15.30 sampai jam 16 kita sudah ada di titik kumpul kembali secepat semula. Gitu ya. Bebas terserah mau ngapain aja di dalam. Yang penting jangan telanjang sambil lari-larian ya. Oke okay, tetap uh, Jaga diri masing-masing di dalam Kalau ada apa-apa handphone jangan ada yang mati Jangan ada yang bisa dihubungin uh, Lihat di dalam sekarang ada pelampung Jangan sampai itu aja <telekaan> kayaknya ngantri ya itu ya yeah, let's go ya uh, itu aja pokoknya Evan buat kalian semua selamat bersenang senang kita cukup eh kita persilakan untuk meri fest kali ini kata bebaskan semua kita tidak memakai nentek berarti ini adalah hari kalian ya. pasti yeah. boleh nggak boleh ngantri udah kayak pengen berbeli mau boleh ini doa cap doa oke Kayalah lagi selamat bersenang-senang Selamat accident. Saya jalan-jalan и вся конвертная доска Like it, like it. Whoa, whoa, whoa. yo murn enggak ada kejadian